Shalom Halo Selamat pagi, selamat hari Bu. Selamat bertemu lagi di tempat ibadah ini Di PKRI, di Askora Kita akan memulaikan ibadah kita pada minggu hari ini Kita masuk dalam Minggu Advent yang keempat ya. Advent yang terakhir, minggu 4 sudah datang Mari kita berdiri kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah Yang menjadikan langit dan bumi Yang tetap setia sampai selama-lamanya Dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus Menyertai kita sekalian Amin Kita berdoa Ya Tuhan Inilah kami anak-anakmu Datang tersyukur Di hadapan hadiratmu yang kudus Tuhan Kami siap untuk mengikuti Ibadah pada hari ini Bayang hadir di tempat ini Di rumahmu di gereja ini ya Bapak Maupun yang mengikuti Ibadah melalui live streaming berkati kami semuanya ya Bapa agar kami dapat mengikuti keseluruhan ibadah ini dengan tidak kurang suatu apapun. Roh Kudusmu yang menuntun kami, mengarahkan hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh fokus mengikuti ibadah pada hari ini, memuji, memuliakan, dan nama namamu. Berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, by worship leader, singer, pemain musik, penata layan, guru-guru sekolah minggu, Semuanya, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, agar kami dapat melayani seturut dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, ya Bapak, kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja kami. Amin. Shalom jemaat Tuhan Sekali lagi Shalom, shalom. Ya, Puji Tuhan Walaupun cuaca lagi hujan Tapi tidak mengurangi semangat kita Untuk datang beribadah kepada Tuhan Dan percayalah waktu yang kita berikan untuk Tuhan Tidak akan pernah ya sia-sia Saat ini kita akan mengeluarkan ibadah kita Mari eh, siapkan hati kita Kita mau eh, berikan waktu kita Untuk Tuhan Untuk sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan Dan 5 hari Kedepan kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Tentunya dengan kondisi saat ini, dengan situasi saat ini jangan menjadi penghalang kita untuk tetap supercita menyambut hari Natal, hari lahirnya juru Selamat kita. Mari kita bersorak sorak untuk Tuhan, kita mau mempersupercita untuk Tuhan. Jemaat diundang berdiri, kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oh. Deh. Tuh, ada, deh pilih ada Itu kedua kan? Iya Cek kedua Kita, yang sumber pengharapan kita sumber kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang minggu yang boleh berlalu sehingga kami boleh tiba di Minggu Advent yang keempat, di mana kami sebentar lagi akan masuk dalam perayaan hari kelahiran juru selamat kami. Dan kami diajak untuk merenungkan saat-saat penantian ini, maka kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memaknai karya Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih menyambut kedatangan Yesus kembali ke dunia ini untuk mengangkat saleh salehnya hmm. Karena itu ya Tuhan teguhkanlah iman kami. kuatkan kami, ajarlah kami untuk tunduk kepada firmanmu. Karena firmanmu adalah pelita bagi jalan kami. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini firmanmu adalah terang bagi kami. Kami mau ya Tuhan berjalan dalam terang kasihmu Dalam terang firmanmu Karena itu ya Tuhan Lihatlah kami anak-anakmu Yang sudah siap untuk mendengarkan firmanmu Jamalah hati dan pikiran kami Tuhan Arahkan itu kepada suaramu Agar kami sungguh-sungguh dapat merasakan kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami Roh Kudusmu memberi kami pengertian yang baik dan benar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih ya Tuhan, jadikan ladang hati kami ladang yang subur bagi setiap benih firmanmu. Sehingga semuanya yang ditaburkan pada hari ini, boleh berakar bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah namaMu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan di minggu Advent yang keempat ini kita masuk dalam satu tema yaitu damai. Tapi lebih lengkapnya temanya yaitu damai sejahtera. Atau dalam bahasa Yunani disebut irene. Kalau ada orang punya anak namanya Irene itu dari kata irene artinya damai sejahtera. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Ya, di shalom itu artinya damai sejahtera. Nah, hari ini kita akan belajar tentang damai sejahtera di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. Yesaya 32 ayat yang ke-17, kita baca sama-sama 1 2 3.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 singkat tapi sangat bermakna dalam bahasa Ibrani ayat ini bunyinya begini wahaia maase hat sedaka shalom. ensnya waafodat hat sedaka hasket wafetah atolam itu teks bahasa Ibrani Nah Bahasa Ibrani ini punya jenis sastra sendiri Punya karakteristik sastra tersendiri Nah salah satu karakteristik sastranya itu adalah bentuk paralel Ya, Paralel itu biasanya kalau dia satu kalimat butuh itu terdiri dari dua anak kalimat ya, Dua kalimat Maka kalimat pertama dan kalimat kedua akan membentuk paralel dan kalau dia membentuk paralel Maka ada kata-kata di dalam Nas itu yang pengertiannya sebetulnya sama Hanya di bagian kedua berfungsi untuk menegaskan Atau menjelaskan ya, Mungkin kalau saya kasih contoh begini Istri saya pergi ke pasar Itu kalimat pertamanya Kalimat keduanya lalu kemudian dibilang Ibu Gembala berbelanja sayur dan buah Itu dua kalimat tapi paralel Istri saya pergi ke pasar Sama dengan kalimat Ibu Gembala pergi berbelanja sayur dan buah Jadi ada dua kalimat tapi punya paralelisasi yang sama Istri saya paralel dengan ibu Gembala Pergi paralel dengan berbelanja Ke pasar paralel dengan sayur dan buah sehingga kalau orang tanya ngapain istrimu pergi ke pasar berbelanja sayur dan buah ada penjelasannya di kalimat yang kedua nah ayat yang kita baca tadi itu juga memiliki paralelisasinya kalau kita lihat ini ada rumusnya nggak usah terlalu di apa ya, enggak usah terlalu diperhatiin ini biasanya rumusnya orang-orang yang belajar teologi kita punya dua mahasiswa teologi yang hari ini uh, praktek libur di GKRI Diaspora Populas dari STT GKRI. Jadi GKRI punya STT. Dua mahasiswa kita boleh berdiri supaya dilihat oleh jemaat, supaya dikenal. Oh, maaf, kamera tidak bisa diarahkan ke mereka berdua. Mereka dari Mentawai. Namanya Nari itu kan nama panggilan. Nama. Susah, bahasa Mentawai itu Nias susah disebut, tapi panggilnya nari. Jadi, kalau yang mau menari, panggilnya nari. Nah, ada yang ingat nggak? Panggilannya Reni, jadi Reni Rani eh, nari. Rini dan Arya. Terima kasih sudah bergabung di GKRI Diaspora Kopilas. Jadi selama libur mahasiswa SDT GKRI ditempatkan di beberapa cabang GKRI dan di sini kita kebagian dua tenaga untuk membantu di sekolah Minggu karena nanti malam Ivi sudah berangkat ke Manado. Dan ini tidak bisa dibatalkan lagi karena tiketnya sudah dibeli. Jam satu pesawatnya berarti sekitar jam 11 dari sini sudah direvise tes dan dinyatakan positif tidak mengandung covid. Ini bukan positif covid ya, positif tidak terkontaminasi covid. Nah, ini jadi kita kembali ke nats yang kita baca tadi. Jadi nats ini rumusan ini dalam bahasa Ibrani warna yang biru di atas itu membentuk kalimat pertama. Wellhaya makase kayak di tengah itu kata yang membentuk paradisasi itu. Had sedaka shalom. Jadi, wuhaya dan terjadilah atau Dan adalah ma'asye membuat Atau menjadikan atau mengakibatkan Had sedaka, kebenaran itu shalom, damai sejahtera Itu kalimat pertama Kalimat kedua, wa'awodah Itu sejajar dengan ma'asye Had sedaka hasket wafetah ad -olam. Jadi, kata ma'asye dan apa wa dat itu sejajar kata Shalom dengan kata nasket, wa itu sejajar yang ditambahkan itu adalah wahaya kolam wahaya itu adalah at kolam itu selama-lamanya jadi selama-lamanya kebenaran itu akan menghasilkan damai sejahtera damai sejahtera itu apa hasket dan wa dan tetap ya wa itu dalam bahasa Ibrani artinya dan wa atubur. dan dan nanti kita belajar bahasa Ibrani di sini ya. Nah saya suka sekali belajar bahasa Ibrani. Makanya kalau saya otbah banyak bahasa ibrani bahasa Yunaninya Karena kalau kita tidak melihat pada teks aslinya, kadang-kadang teks Alkitab itu suka keliru kita kita mengenai atau kita artikan. Ya, uh, ini ya, ini kalimat pertama tadi. Saya lupa klik. Nah, jadi kata Maasyeh dan kata wa'afu berarti itu separalel lalu kata Shalom dan kata Nasqet wa'vetah itu paralel Begitu cara e, mahasiswa teologi atau pendeta-pendeta yang lulusan sekolah teologi adalah ya, menafsir Alkitab sehingga mereka bisa menyampaikan pesan inti dari Alkitab itu Kenapa perlu seperti ini? Karena Alkitab kita ini tidak ditulis dalam bahasa Indonesia Aslinya Alkitab kita, perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik Sementara perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani Nah sastranya Ibrani, sastranya Aramaik, sastranya Yunani itu beda dengan sastra Indonesia Maka kita perlu mengenal sastranya dulu Kalau di SD, kalau Bapak Ibu belajar kisah Siti Nurbaya kan kita harus belajar ini sastra dari angkatan berapa di angkatan itu kira-kira faktor politik faktor sosial faktor sejarah yang mempengaruhi sehingga muncul cerita itu apa adatnya dari mana itu adat binangkabau binangkabau itu seperti apa kenapa muncul cerita itu jadi eh, wilayah sekitar tempat sastra itu muncul pasti mempengaruhi jenis sastra yang keluar. Kalau kita baca puisi Khairul Anwar, Khairul Anwar itu angkatan berapa? Fatimah, atau angkatan Puji Anggabani. atau angkatan apalah Itu kan ada, angkatan-angkatan puisi-puisi itu kan ada Nah, kalau kita sudah tahu angkatannya maka kita akan tahu gaya sastranya begini, gaya bahasanya begini, maknanya begini Kalau dia pakai istilah ini maksudnya begini, nah gitu juga kalau kita belajar Alkitab Alkitab itu ditulis aslinya dalam bahasa Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Yang masing-masing kultur, masing-masing budaya ini punya karakter sendiri dalam membentuk uh, bahasa. Saya saja yang dari Manado, kalau saya bercerita itu pasti akan dipengaruhi oleh uh, apa ya budaya saya di Manado pada awal-awal datang. Tapi lama-lama berbaur dengan orang Batak, lama-lama saya sudah mulai mengikuti tradisi orang Batak jadi kalau orang Manado kalau ngomong itu nggak boleh ceplos-ceplos tapi karena sering bergaul dengan orang Batak jadinya ceplos Ya, orang Manado kalau ngomongnya setar, uh, apa ya? nggak, nggak boleh nyakitin orang jadi makanya kalau Ibu Gembala kalau ngomong itu kan dia berusaha untuk kita jangan tersinggung kalau mau tersinggung dia akan jelaskan pulang sampai kita betul-betul tersenyum jadi kalau Bapak Ibu lagi dengerin Omongan ibu kebalah, supaya dia cepat ngerti, senyum aja. Nah, nah, nah, nah. Nah. Karena orang Nado itu senang bikin orang senyum, ya saya gitu. Kalau enggak, senang bikin orang nangis, sama dua itu aja. Kemudian tidak ada orang Nado yang nonton <laughs> uh, streaming ini. saya dibuka tadi, berarti, <laughs> apa? Buka hukum, mencemarkan nama baik orang Nado. Tapi orang Nado itu punya moto bagusnya itu, suka bercanda, sama lah kayak orang PUPAM ya orang timur, orang patak juga saya yakin suka asal aja nah ini, jadi kata shalom itu adalah paralel dengan hasker wa fetah ada dua kata di sini baca gak ya hasker dan fetah hasker itu dari kata syakat sedangkan fetah itu dari kata batah, bukan batak ya ya, huruf kh di belakangnya itu menggunakan huruf hera dalam bahasa Ibrani ada dua huruf yang diterjemahkan kha, huruf het dan huruf kaf. Ya, anggap aja bapak ibu ngerti ya. Saya menjelaskan. Anggap kita lagi ya, kuliah mumpung masih pagi, mumpung hujan di luar, panas otaknya ya hilang rasa dinginnya. Aslinya hidup lagi. Ya, jadi e, kalau kaf itu cenderung dibaca ham. Contohnya nama kakaknya Musa, Akkaron. Akkaron itu pakai Makanya diterjemahkan ke bahasa Arab jadi Harun Tapi kalau KH itu misalnya Sameach ya? e, Dan bagaimana, susah saya kasih contohnya Kalau kita nggak pernah ikut dunia bahasa Ibrani Nah ini jadi Shalom itu ada dua Ada Hasket, ada Veta Hasket atau Syakat itu apa? Syakat itu secara artinya artinya Keadaan dimana tidak ada perselisihan Tidak ada konflik, tidak ada masalah dan tidak ada kekhawatiran dan kecemasan. Guys, ini ideal banget. Jadi yang disebut shalom itu nggak ada perselisihan, nggak ada konflik, nggak ada masalah, nggak ada kekhawatiran, nggak ada kecemasan. Itu baru satu poin satu. Jadi kalau kita mau merasakan shalom, kita hindari dulu ini. Makanya Yesus bilang berbahagialah Orang yang membawa shalom Yang membawa damai Karena mereka akan disebut Anak-anak Allah Kalau kita mau disebut Anak-anak Allah Maka hindarilah yang namanya perselisihan Hindarilah masalah yang namanya Konflik Jangan sampai kita membuat orang lain khawatir Jangan sampai kita membuat Orang lain cemas Kadang-kadang kita bilang Dalam hati saya enggak pernah kok bikin tapi masih suka ngomongin orang di belakang Nah itu gampang sekali memicu perselisihan Atau kita bilang, oh saya nggak pernah kok seperti itu Tapi kita suka mengadu domba orang Si Lastri bilang, katanya kamu begini Lalu kemudian dia ngomong lagi ke uh, siapa, ke orang itu Dia ngomong ke Lastri dulu, kata katanya kamu begini lalu dia ketemu dengan Ivit kata Lastri kamu begini ya udahlah konfliklah mereka berdua maka kita nggak cocok disebut anak Allah anak iblis itu namanya kalau suka mengadu domba orang-orang suka menimbulkan konflik suka menimbulkan masalah makanya kalau beragama jangan sampai kita menjadi orang beragama yang suka memicu konflik karena kalau kita beragama suka memicu konflik, kita harus bertanya, siapa Bapak kita? Ya, Kalau kita, Bapak kita adalah Tuhan yang maha pengasih, yang mencintai perdamaian Tapi kitanya dibawa suka menyebar kebencian, suka menyebar perselisihan, suka bikin konflik Berarti Tuhan kita sama sebenarnya dengan kita tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan kita penuh dengan damai sejahtera Penuh dengan kasih Maka dalam hidup kita pun kita mengasihi Dan kita membawa damai Itu simple saja seperti itu Gampang kalau cari agama yang benar di dunia ini Cari saja yang membawa damai Yang membawa kasih, sudah gitu Gak usah dibikin daftar list yang panjang-panjang Karena semua orang penginnya damai Saya baru baca satu artikel yang dimuat di media massa Mengatakan begini Mayoritas orang Israel Merasa damai Merasa tenang, merasa senang Merasa happy Ketika Uni Emirat Arab me apa mereka, Melakukan perdamaian Dengan Israel Padahal selama ini Israel seringkali konflik dengan negara-negara tetangga Tapi ternyata Sehebat-hebatnya Sebuah negara Ketika mereka dihadapkan pada dua pilihan, mau perang atau mau damai, mayoritas akan memilih damai. Kalau nah, damai kita bisa usaha, kita bisa kumpul-kumpul, kita bisa ngobrol-ngobrol. Tapi coba kalau lagi perang, nggak bisa, nggak sembarangan kita bisa ketemu dengan semua terlalu terbatas. Nah, makanya carilah damai. Jangan membawa perselisihan. Ya, di rumah jangan suka memancing perselisihan. Suami lagi baik-baik, kita tanya yang enggak-enggak Papa dari mana semalam? Nah, saya lihat di handphone bapak ada miss call dari nomor yang tidak dikenal Uis, Mulai lagi ya, mikir kemana-mana Padahal ternyata ada orang nawarin kartu kredit Ya kan nomornya kadang-kadang suka enggak dikenal Saya lihat bapak sering ditelepon oleh ibu-ibu Siapa itu? Namanya Veronica Ternyata nomor Telkomsel, apa nomor, Customer Service Telkomsel. Yeah. Jangan suka bahasa eh, bahasa Inggrisnya Curigation, yeah, keren. <laughs> curiga, jangan suka curiga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau bahasa Arabnya suzon yeah. Jangan suka ber, berprasangka buruk dengan orang-orang lain. Dengan suami kita apalagi? Apa yang kita menikahi dia? Kalau kita suzon setiap hari? dengan istri kita, jangan juga dan karena istri kita sibuk arisan lalu kita bilang, oh, iya, mama ini nggak bisa-bisa duit dulu gak capek-capek, bapak pacat duit begitu dapat arisan, mama memang yang paling luar biasa jadinya ini terima arisan, ya begitu jadi kita harus belajar untuk bersama-sama dalam satu keluarga, jangan saling mencurigai orang tua, jangan gampang curiga anak-anaknya anak-anaknya pulang malam, bukannya ditanyain kamu dari mana, langsung diomelin hari ini kamu dikurung dalam kamar, satu minggu gak boleh keluar wiss, oh, yes. luar biasa, saking keselnya begitu, satu minggu baru ditanya, emang selama ini kamu kemana, abangku, abangku kan kadang gak suka ingat waktu kadang pegang jam, gak ada jam tangan, coba cek anak-anak abang, -anak ada yang pegang jam tangan? Ada. Gak, ada. gak ada pegangnya handphone, handphonenya juga gak dipakai untuk lihat jam kalau udah ketemu ngobrol semuanya ya udah nggak ada handphone nggak ada jam malam-malam lagi matahari nggak ada ya udah kadang-kadang kalau nggak -kadang, kadang -kadang telepon orang tua nggak ada yang pulang karena udah keasikan ngobrol ya, itu anak-anak e, kita tapi kita walaupun bersyukur yang penting mereka berkumpul bersama teman-teman setimannya daripada tiba-tiba kita dengar ada yang sudah trek di jalan sepi melaksanakan jalan-jalan sepi kan ada yang sudah berantem di mana, ada yang sudah ikut ngamen di mana, atau tidak tahu, tapi selama mereka berkumpul dengan rekan-rekan mereka, apalagi mereka berbicara tentang firman Tuhan, berdiskusi, sharing, ya udah, biarkanlah dunia anak-anak memang seperti itu, tapi ya memang harus anak waktu juga anak-anak waktu, anak-anak muda jangan juga kelepasan, ya. karena dikasih kebebasan oleh orang tua nanti pertemuan bapakku jadi alasan terus, padahal enggak datang di lapakku. Boleh nanti lastri lagi di uangnya Kau kemanain anakku? Tadi dia bilang tanggal baku Pernah gak datang dari foto dan salam sampai dosologi gitu, ke penerbihakaran nah, ini, ini memang juga kita perlu uh, didik Nah itu, jadi itu yang pertama uh, ket itu, syakat itu Jadi tidak ada perselisihan, tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak ada khawatiran dan tidak ada kecemasan Jadi jangan kita jadi orang-orang yang suka membawa kecemasan bagi orang-orang lain, membawa konflik dan sebagainya Lalu yang kedua peta peta ini dari kata batah Mungkin kata batak itu dari kata batah Batah ini artinya dipercaya Orang yang bisa dipercaya ya? Jadi patah ini secara harfiah Artinya perasaan tenang dan nyaman Karena adanya yang bisa dipercayai Yang bisa dipercayai itu bisa orang Bisa uh, benda atau apapun itu Yang penting ada yang dipercayai dalam hal ini kita percaya adanya Tuhan yang bersama-sama dengan kita, yang menjaga kita, yang setia ada di segi dekat kita. Nah petah inilah yang membuat kita merasa nyaman. Anak-anak itu kan biasa kalau jalan, apalagi kalau anak-anak yang penakut. Dan jalan malam hari, di kanan kiri ada makam. Ya? Makam yang angker, yang katanya sempat mengolong pocong. Nah, kalau anak suka nomol, suka jalan di situ Dia pasti akan ketakutan ketika di jalan sendiri Tapi kalau dia tahu di dekat dia ada orang tuanya Nah itu ada rasa nyaman, tenang Gak, gak lihat dia akan begini Gak ada pocong nomol, juga udah Karena ada bapaknya, karena ada ibunya Ada yang menemani dia Ada yang menjaga dia, ada yang melindungi dia Itu dia rasa seperti itu Nah kalau Bapak eh, pendeta Freddy Yohanes sering kasih contoh Kayak anak kecil Enggak punya duit, tapi kalau misalnya ada tukang es lewat, berani nggak dia berhentiin? Berani? Punya duit enggak dia? Enggak, tapi selama dia tahu ada mamanya, ada e bapaknya di dalam rumahnya, dia berani berhentiin tukang jual es itu. Bang, sini bang. Mau apa dek? beli es yang paling mahal. punya yang di dalam, <tuh> <tuh> apa yang paling mahal? tapi anaknya tenang-tenang aja tapi dia yakin ada mamanya coba enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya di rumah sendiri ya dia di rumah lewat abang es gitu berarti enggak dia panggil kali kalau lagu-lagu, panggil enggak panggil enggak, soalnya kalau mamanya udah cari kalau tukang es lewat bilang aja bayarnya besok nah. udah, tiap kali tukang es lewat Pak, nah, bayarnya besok bayar tiba-tiba muncul tagihan Bilang es krim ya? Satu bulan anaknya makan es krim berapa Ya jangan diajari juga dari sejak sekarang Nah, tolong beliin mama sambel di warung sebelah Bilang bayarnya besok Anak itu gampang meniru Ya, kebiasaan kita Mending kita pakai bahasa yang lebih membuat dia Merasa, apa ya Merasa ada spirit berjuang atau apa Kalau kita mau ngutang, ya ngutang sendiri aja nggak usah bawa anak-anak kita -anak saya dari kecil orang tua sudah suruh kalau mau mentang di warung. Kalau mama saya suruh pergi mentang di warung. Bapak saya suka larang. Udah biar biar bapak saya aja datangnya ke warung. Gak boleh saya datang ke sana untuk untuk berhutang. Makanya masa-masa SMP, SMA saya takut banget berhutang. Saya di SMA tinggal di asrama. Asrama SMA Kristen model gitu pemohon. Namanya Kristen model bukan dulu saja jadi model semua. SMA teladan di sana. Saya tinggal di asrama. Nah ketika tinggal di asrama ada kantin di asrama. Dan teman-teman saya pada suka hutang di situ. Saya mulai ikut ikutan. Ya, namanya pergaulan yang buruk, buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadinya saya takut. Pertama-tama saya datang nggak pernah saya mau berhutang di situ. Tapi ya udah apa boleh buat karena teman-teman ternyata begitu ya udah saya coba mulai satu kali. Ternyata enak juga. pak lo masih duit bisa dapat roti bisa dapat kacang bisa dapat dua banyak sekali makin lama makin meningkat nanti akhir bulan baru saya bayar nah dulu di asrama itu dikasih uang jajan ya Itu bukan cuma beasiswa ya, dikasih dua uang jajan sama yayasannya ya udah akhir bulan semua uang jajan yang untuk bayar utang nah, baru pulang kampung baru saya diingatkan lagi jangan biasakan begitu pulang lagi ke asrama biasa Jangan ditularkan kebiasaan-kebiasaan Nah ini jadi Kalau kita sudah memiliki pegangan Sudah ada tempat kita bersandar Ada yang kita percaya Maka kita akan merasa tenang dan nyaman Dan itulah damai sejahtera Definisi dari shalom itu adalah Adanya syakat dan adanya batah. Ingat aja orang Batak kalau udah bersakat Itu shalom begitu ya, kira -kira, ya. Syakat itu artinya apa? Tadi gak ada konflik, masalah, gak ada perselisihan, ya pokoknya gak ada begitu percekcokan segala. Sementara batas artinya kita merasa nyaman karena kita ada yang kita percayai. Itulah shalom. Nah, kalau kita mau jadi pembawa damai sejahtera, pembawa shalom, berarti tinggal dihindari saja yang tadi, hindari konflik, hindari perselisihan, hindari, membuat orang cemas dan yang kedua, kalau kita mau membuat shalom jadilah orang yang bisa dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai suami, jadilah suami yang bisa dipercaya oleh istrinya sekalipun kita pergi jalan sendiri, istrinya tenang di rumah karena dia tahu suaminya gak akan macem macam tapi kalau suami selalu ditelepon oleh istri nah berarti kita belum menghadirkan rasa nyaman buat istri kita bikin pikir pak di mana? Ah, di mana Tantanya laki-laki dan perempuan itu punya karakter berbeda kalau menelpon orang Kalau istri, perempuan menelpon laki-laki, menelpon pasangannya, atau suami atau pacarnya Untuk memastikan bahwa dia ada di sekitar kita Itu perempuan Jadi kalau dia tanya, baby, nah, namanya cakep-cakep digantiin baby Bahasa Inggrisnya baby Tapi kalau orang Indonesia baca, bagi baik lagi di mana? kok oh, saya ada di depan rumahmu, boy oh, senang, perempuan senang kalau seperti itu. kamu ada di mana? ada di rumahku, kok oh, senang. karena dia tahu pasti ada di mana uh, pasangannya itu. kalau laki-laki sebaliknya, kalau dia telepon istrinya atau menelpon pasangannya, dia ingin tahu pastikan bahwa pasangannya itu tidak ada di dekatnya. Jadi, kalau dia telepon, kalau oh, saya di mana? bahasanya sih sayang. Oh saya lagi jalan sama teman-teman, oh ya udah nikmati ya, enjoy itu laki-laki begitu Kenapa? Karena ada penelitian psikologi yang mengatakan Perempuan suka sekali mengganggu hobi laki-laki Ya coba jujur ya, bagi ibu-ibu Perempuan-perempuan yang udah punya pacar Senang sekali mengganggu hobi laki-laki Kenapa? Karena menurut penelitian hobi lagi-lagi sering membuat distraksi, pengalihan perhatian dari kepada pasangannya beralih ke hobinya jadi kalau dia hobi main game mau ada pacarnya di depan joget-joget tiktokan sendiri gak peduli dia, udah goyang-goyang aja kau sendiri dia asik main game asik depan komputer saya, kalau di depan laptop kadang-kadang bu gembala tidurnya udah kepala di bawah kaki di atasnya udah tahu tau tiba-tiba aja dia lupa, sakit belakang lewat dia tidurnya Enggak tahu kalau orang sudah di depan hobinya, laki-laki punya karakter begitu nah perempuan suka menimbulkan gangguan Di setiap kali makanya kalau saya lagi nanti di lantai 2 saya sama istri, sama ibu gombala kadang dia tidur di lantai 3 saya di lantai 2, saya lebih suka yang lebih rendah sedikit Jadi, dia di lantai atas, lebih dekat dengan Tuhan saya <laughs> di lantai bawah lebih dekat dengan umat <laughs> Jadi lagi ngetik di bawah, kadang-kadang dia suka telpon atau WhatsApp. Pak, saya mau ke lantai dua dong. Saya tanya mau ngapain? Mau senam atau mau nonton? Oh gitu. Kalau saya udah bilang begitu, dia pasti kemenang. Ya akan datang kok nah, gitu. Jadi begitu dia datang, senam-senam aja sendiri. Tapi setiap kali senam, ngelirik ke saya. Saya juga ngelirik juga. Ini minta diperhatiin. Itu pura-pura alasannya senam. Tiba-tiba bilang Pak ini gerakannya gimana sih susah banget? Karena minta diajarin. Sudah, jadilah. Mengalihkan perhatian. Karena udah janji di awal, enggak bakalan ganggu. Ya, itu perempuan. Karena perempuan itu butuh kasih sayang, butuh perhatian, maunya dirangkul, maunya diperlukan. Kecuali ya ibu-ibu Batak ya, perempuan Batak atau biasa Ya, kalau orang Manado senang sekali kalau dia jalan di mall, di pelopor pasangannya itu terbiasa di mana? Kalau oh, di bata kan enggak ada saya lihat uh, pasangan-pasangan Batak lebih di mohon gitu oleh orang -orang di Nando, enggak, dipegang pas begitu Ya orang gitu kalau di perabotan, kalau di enggak pegang erat. Apalagi kalau di sebelahnya ada diskon 50%. Kita ada rekan istrinya Tidak. Ma, matanya lihat ke saya fokus, fokus. Tidak. Jangan lihat kanan kiri. Diskon semua itu, apalagi sampai 70% masih dalam. Nah, itu. Jadi perlu kita sebagai pasangan dalam rumah tangga kita Sebagai orang tua, sebagai anak-anak hadirlah sebagai orang yang dipercaya Itu kita cara kita membuat shalom Sebagai suami yang dipercaya oleh istri Sebagai istri yang dipercaya oleh suami Sehingga suami kalau kasih duit gak takut pakur Dan ya? kasih sedikit Kalau kalau habis, karena istrinya yang pegang nah, itu rasa percaya yang luar biasa Tapi coba kalau dia validasi 1 juta Minggu habis Besok dikasih, oh mungkin kurang 2 juta, habis juga seminggu 3 juta, habis juga seminggu eh, Ini mau dikasih berapa? Baru dia nggak habis-habis nah, Ini kan mulai ada rasa tidak percaya Rasa percaya itu penting Orang tua perlu percaya kepada anak Anak perlu pada orang tua Makanya kalau mengajar anak Ajar dia untuk membangun rasa percayanya Kalau dia memberi pengakuan bersalah Orang tua punya Kewajiban untuk mengampuni Memberi teguran itu belakangan Jangan teguran dulu Makanya kamu bertobat Makanya kamu gak usah ikut-ikut dia Makanya kamu Anak jadi trauma nggak mau lagi dia terbuka dengan orang tua nggak mau lagi dia jujur dengan orang tua Karena takut begitu dia jujur langsung dihukum langsung dihakimi anak muda kan nggak bisa seperti itu malah kita belajar untuk mengampuni diri tadi dia bilang, saya tadi bikin salah saya pecahin, piring tetap dan oh, yaudah itu dari murah kok kalau udah deg-degan, apa dan gini. tapi yang penting anak ini merasa ternyata saya kalau mengaku bersalah kepada orang tua saya orang tua saya ini memberi saya rasa nyaman Semuanya ini batah, bisa dipercaya. Nanti setelah ada reda, emosi kita juga sudah reda baru kita mulai terhor lain kali kamu jangan seperti itu kan gak enak tetangga sebelah berkurang piringnya mereka tiga orang jadinya yang satu minta. yang dua makan sendiri berdua. Kenapa kamu udah percaya yang satu? Ya udah gimana caranya kita ganti? Yuk. Nah itu kan enak. Anak dilatih untuk bertanggung jawab, dilatih untuk mengakui kesalahannya. Itulah shalom. Menghadirkan shalom itu memang gampang-gampang susah ya? Susah untuk dilakukan apalagi kalau kita emosi Makanya selalu dikatakan dalam keadaan emosi Belajarlah begitu Jadi kalau uh, istri kita sudah ngomong Atau sudah mocek-mocek Hitunglah sampai 10 Yaudah kita lanjutkan Bisa dengarkan suara saya ya, bisa. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang tua sebagai anak marilah kita hadir sebagai pembawa damai sejahtera pembawa shalom di tengah-tengah kehidupan keluarga kita kehidupan rumah tangga kita nah selanjutnya di sini dikatakan pada ayat yang tadi yang kita baca di mana ada kebenaran di situ ada Damai sejahtera. Kebenaran itu apa? Kebenaran di sini menggunakan kata sedekah. Sedekah. ya. Bapak Ibu. Iya. sepertinya turun di bawah. Ya, sedekah itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani sedekah. Kalau Bapak Ibu suka uh, mendengar saudara-saudara kita yang Muslim, ya. Ya kalau saudara-saudara kita yang Muslim menggunakan istilah sedako, ya sedekah, Bersedekah itu berarti apa? Memberi amal, berarti seperti itu. Sebenarnya sedekah itu artinya kebenaran. Dalam bahasa Arab itu sedakoh itu artinya kebenaran. Jadi ketika di sini dikatakan sedekah, sedekah itu secara harfiah ya, di dalam bahasa Ibrani itu kebenaran itu ada tiga sedangkan kemudian mm dan ada yasar Yasar itu artinya lurus jujur. Sedangkan mm itu artinya benar secara hakikat, ya. Benar secara hakikat. Tapi kalau sedaka itu artinya kita menjadi benar. Bagaimana proses kita menjadi benar? Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kata kebenaran yang dia gunakan di situ adalah kata mm. Aletea bahasa Yunaninya, tapi ketika Yesus berkata "Hiduplah dalam kebenaran", maka di, di situ digunakan kata sedapkan. Artinya, kita hidup untuk menjadi benar. Nah, landasan kebenarannya itu dikatakan di sini: landasan kebenaran hidup orang percaya itu adalah hukum Tuhan, perintah Tuhan.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 pada kedua hukum inilah tergantung Seluruh hukum dan kitab Para nabi inti hukum kekristenan itu yang menjadi dasar Dari kebenaran itu adalah Kasih, kalau kita mau mengasihi Maka kasih itu Akan membawa Damai sejahtera, jadi kalau kita Mau hadirkan damai sejahtera di dunia ini Belajarlah mengasihi Kita mau hadirkan damai sejahtera dalam Keluarga kita, salinglah Mengasihi, dan itulah tanda Bahwa kita adalah melindungi Kita berdoa, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih untuk firmanmu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan bersama pada hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi penuntun di hidup kami. Kami bersyukur, Tuhan, karena kami boleh bersama-sama beribadah di tengah-tengah. Pandemi pada saat ini, karena kami sungguh rindu akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Lebih khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan tolong, agar bangsa dan negara kami boleh keluar dari pandemi yang ada, dan boleh keluar dari resesi ekonomi yang saat ini melanda. Dan biarlah ya Tuhan, rencana pemerintah untuk memvaksin. Seluruh masyarakat Indonesia boleh berjalan dengan baik, dan vaksin itu boleh berfungsi dengan baik, sehingga kami boleh dipulihkan dari pandemi yang ada saat ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaatmu yang boleh hadir pada pagi hari ini, baik dalam ibadah tatap muka maupun yang beribadah secara online. Yang layak Tuhan, mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan berkuasa di dalam hidup mereka. Mereka boleh menjadi pembawa damai sejahtera Di tengah-tengah kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka Dan dalam pelayanan mereka dan sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan berkati itu ya Tuhan agar persembahannya kami berikan nanti Itu boleh berguna untuk kemuliaan nama saja ya Bapak Terima kasih ya Bapak yang menjadi doa dan perlindungan kami Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah terhadapmu Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang ini Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang kesalahan kami. jangan buah kami pulang bersyukur tapi lepaskanlah kami. Nah, Allah pemerintah saja. Kuasa kemuliaan sampai selamat. Amin. kita akan memberikan persembahan kita untuk pengembangan gereja. Kita akan persembahan, kita angkat ah. kita Di seluruh mengagumi, di segala haban, kita mengucapkan pengakuan iman Rasulullah. Damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.